Nabi Lut alaihis salam adalah saudara laki-laki dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Beliau menemani hijrah Nabi Ibrahim dari negeri Babylonia ke negeri Syam, Kanan Palestina. Setelah meraih kesuksesan dan kekayaan. Mereka membagi usaha peternakannya. Nabi Ibrahim Alaihissalam berusaha di sebelah barat Palestina, sedangkan Nabi Lut Alaihissalam tinggal di sebelah timur Palestina dekat kota Sodom. Inilah kisah Nabi Lut Alaihissalam yang akan diulas oleh Muslim history. Di kota Sodom inilah Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu taala Untuk meluruskan kaumnya yang tak bermoral Mereka bangsa yang sangat durhaka, yang tidak tahu malu Hidup bergeliman dengan kemaksiatan Mereka mencintai sesama jenis atau homoseksual Merampok, menganiaya, dan berbagai kejahatan lainnya Bahkan mereka tidak mengenal agama dan Tuhan Jika Nabi Lut alaihissalam mengajak kaumnya ke jalan yang benar dengan kearifan dan menakutinya dengan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka menjawab datangkanlah siksaan Allah itu hai Lut jika segeranya engkau orang yang benar sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 28-29 Setelah mendengar kaumnya mengejek dan hendak mengusirnya, maka Nabi Lut berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an yang artinya. Dia Lut berdoa. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 30. Doa Nabi Lut ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diutuslah para malaikat untuk menurunkan azab terhadap kaum Nabi Lut yang durhaka dan mengingkari Allah. Sebelum mendatangi Nabi Lut dan kaumnya, para malaikat terlebih dahulu mendatangi Nabi Ibrahim untuk mengabarkan kepadanya bahawa mereka diutus Allah Subhanahuwataala untuk menghancurkan penduduk Sodom, karena kejahatan dan perbuatan keji nya. Maka terperanjatlah Nabi Ibrahim mendengar kabar dari para malaikat itu. Dan berkata, Ya Tuhan, Di dalam negeri itu terdapat Nabi Lut. Bagaimana ia jika negerinya hancur? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya? Ibrahim berkata, Sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 32. Sebelum negeri Nabi Lut dimusnahkan, datanglah para malaikat itu menyerupai remaja tampan, semuanya ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Maka beliau pun merasa susah karena takut kalau tamu-tamunya itu dirampas oleh kaumnya. Kekhawatiran Nabi Lut itu ternyata benar. Karena tiba-tiba datanglah kaum Nabi Lut ke rumahnya seraya berkata. Berikanlah tamu itu kepada kami supaya kami kawini. Nabi Lut menjawab. Janganlah kamu minta tamu-tamuku itu. Dan jika kamu menginginkan istri. Biarlah saya akan carikan wanita-wanita yang cantik dan halal bagimu untuk dikawini Dan mengapakah kamu sekalian tidak seorang pun yang berakal Mereka menjawab Wahai Lut, kamu sudah tahu tentang kami Bahwa kami tak suka kepada perempuan Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya Dan ketika para utusan kami datang kepada Nabi Lut dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka para utusan berkata, Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang ditinggal atau dirinasakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 33 karena kejahatan dan kekejian kaumnya sudah melebihi batas. Maka Nabi Lut AS diperintah Allah pergi bersama keluarganya. Dan orang-orang yang beriman meninggalkan kaumnya. Karena azab sudah dekat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya. Mereka para malaikat berkata. Wahai Lut. Sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu. Pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang. Kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Quran Surah Hud ayat 81 Dengan datanya perintah dari Tuhan tersebut, maka keluarlah Nabi Lut alaihissalam beserta ahlinya yaitu orang-orang yang taat dan beriman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tidak berapa lama datanglah siksaan Tuhan sebagaimana tersebut dalam Al-Quran yang artinya maka ketika keputusan kami datang kami menjungkirbalikan negeri kaum lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar Quran surah Hud ayat 82 di ayat lain Allah berfirman yang artinya dan diberi tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim Quran Surah Hud ayat 83 Demikianlah penjelasan tentang peristiwa azab yang menimpa kaum Nabi Lut Sebagai contoh teladan bagi mereka yang memikirkannya Dan bisa menambah wawasan kita dan tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Amin Ya Rabbal Alamin